Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke bawah dan menembus level 1748.10 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1740.31. Sekian analisa forex untuk tanggal 28 September tahun 2021, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silahkan hubungi 081212.